Oke balik lagi bersama saya Bang Jong ya, Bang Jong kali ini akan bayuan sama adik Bang Jong sendiri. Oke langsung kita undang aja dia. Oke sini kami bayuan face satu face satu guys. Jepala masuk masuk masuk pakai kola. oke langsung kita gaskan ya. tanpa banyak banyak baca-baca langsung kita gaskan sini peraturannya kita masuk ya guys langsung kita ya terdapat. First blood. 배, <웃음> <웃음> mati coy kita ulang coy <Sat> eh <heh heh. Sat> kita pakai fat <V> faker <Sat> oke okay, kita pakai fat fat faker Oke okay, kita ulang guys yang gak mau <laughs> terima kasih dan oke okay, langsung kita Oke okay, langsung kita gaskan. Oh, oh, iya, bisa oke. Okay, langsung pak, tanpa banyak bacot, langsung tegaskan ya kan? Hai, hai, guys blood Martin <tipas> gwache Mati. HP euh, Kentang Senggol dong. I don't know. I saya kan? eh emot, emot. kita pakai <Susuk> <Susuk> Hehehe. Ya eh, Papa, <Susuk> eh. suara, guys. Jangan hiraukan, guys. Fokus pada videonya, guys. kepalanya Oke okay, juga se segini ya boleh ya guys. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu enjoy gratis. Oke okay. sampai jumpa di konten selanjutnya dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan notifikasi terbaru aku. Oke okay. sampai jumpa sampai jumpa next bye bye.